Amen. Pak Didi, yang Pembina pembinawasis, Pak Rohmat, salam perwakilan dari Dewan Guru Pak Adarmin, keserta Pak Iwan, serta anak-anakku yang ibu cintai dan selalu ibu banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada hadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat, iman nikmat, nikmat sehat dan nikmat seluruhnya Karena atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita bisa melaksanakan acara pengukuhan pengurus OSIS tahun ajaran 2022-2023 Anak-anakku sekalian Selamat bekerja Selamat bermelakukan e, inovasi untuk kegiatan-kegiatan yang bisa memajukan sekolah kita. Mungkin sambutannya hanya hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrofilhandia iwa musallim Walali wassohbi azmain amabaduh Ibu Bukal sekolah yang diwakili oleh Ibu Yacek yang saya hormati Pembina Osis Bapak Rahmat yang saya hormati Dewan Guru yang diwakili oleh Bapak Darmin yang saya hormati Bapak Iwan yang saya hormati Dan juga anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan juga Bapak banggakan 2023. Bapak, beberapa pertanyaan kepada kalian dan silahkan dijawab serempak oleh seluruh ya. Pertama, bersediakan kalian menjadi pengurus osis SMP negeri 1 Pacet masa bakti 2023? Siap bersedia. Dua. Bersediakah kalian memajukan kegiatan siswa di SMP Negeri Satu Pacen? Siap bersedia! Tiga, bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa lain di SMP Satu Pacen? Siap bersedia! Keempat, bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik Duri keluarga SMP Negeri Satu Pacen? Siap bersedia! Terima kasih sekarang pegang ujung bendera merah putih oleh barisan paling kanan, dan bendera osis oleh barisan paling kiri, dan semua ikuti kata-kata bapak. nya serah terima jabatan dari pengurus OSIS lama kepada pengurus OSIS baru dipimpin oleh Bapak Wakil Kesiswaan Bapak Dery Lusyani S.Pd. Serah terima jabatan ini secara simbolik dengan penyerahan bendera merah putih dan bendera OSIS serta dokumen kepengurusan kepada Bapak Wakil Kesiswaan serta pengurus. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak kasih kesepuan, komunikasi selama dan komunikasi baru Dan kami persilakan kembali ke tempat. Seluruh hadirin Dipersilakan duduk kembali Persilakan untuk ucapan selamat berbakti Pada pengurus bagi Sangat baik, baik.